Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas tentang skincare dan salah satunya adalah toner Nah tahu nggak sih kalian kalau toner itu nggak boleh di-skip Nah kenapa nih kok toner nggak boleh skip terus ada juga nih yang kadang salah paham menganggap toner itu pembersih wajah sebenarnya bukan guys toner itu untuk membantu skincare kita meresap lebih meresap ke dalam kulit supaya lebih efektif gitu kalau misalnya kulit kita itu dalam keadaan lembab otomatis skincare yang kita lapisin itu bakal meresap lebih efektif ke dalam kulit nah guys di video kali ini kita bakal ngebahas tentang toner manfaatnya itu buat apa dan bagaimana cara penggunaan toner biasanya toner itu dipakai setelah kita cuci muka nah sekarang aku tuh pengen rekomendasiin kalian untuk pakai salah satu toner yang sekarang itu lagi viral banget yaitu toner boba dari Scarlet whitening pasti kalau kalian yang sering ngikutin aku kalian pasti tahu kalau aku itu sering banget review produk-produk dari Scarlet whitening karena aku tuh emang sesenang itu dan sesuka itu sama produk ini dan aku bakal tunjukin ke kalian Nah aku tuh dapat serangkaian dari produk Scarlet whitening yang kayak gini dapat satu paketan yang brightly ever after Kebetulan aku uh, kulitnya itu emang normal aja, tapi karena yang lain itu aku udah pernah review kayak serum, professional washnya, terus krimnya juga aku udah pernah udah pernah review. Kalian bisa nonton langsung aja di link di bawah ini, aku bakal tempelin, jadi kalian bisa langsung nonton dan lebih lengkap juga reviewnya. Nah di sini aku bakal lebih fokus ngebahas si toner ini. Ini tuh yang disebut dengan toner boba itu loh guys yang lagi viral banget Kalian udah nyobain belum? Kalau belum yuk cobain Aku udah nyobain nih tinggal segini Dan ini tuh di dalamnya ada boba-bobanya gitu Ini tuh lucu banget packagingnya lucu Warnanya lucu Dalamnya juga kayak ada boba-bobanya gitu Tapi jangan salah ya guys Boba yang ada di dalam toner ini Ini tuh adalah niacinamide Dimana untuk menghilangkan noda-noda hitam atau mencerahkan kulit juga kalau kalian pakai toner ini sebelum pakai skincare yang lain itu tuh lebih efektif karena membantu untuk lebih meresapkan ke dalam kulit nah toner ini fungsinya untuk membantu kulit kita itu supaya lebih siap gitu untuk menyerap skincare yang kita apply setelah toner kayak gitu mau itu serum mau itu krim Mau itu glow treating serum, pokoknya harus pakai toner dulu supaya lebih efektif. Jadi kayak nggak sia-sia gitu loh guys, kalau misalnya kita pakai toner, jadi skincare tuh bener-bener benar-benar uh, meresap, -bener benar-benar efektif ke dalam kulit kita dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, sebenarnya kalau untuk toner nih semua jenis toner itu punya kandungan masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, salah satunya itu kalau misalnya uh, toner dari Scarlet Whitening ini, kalau yang aku pegang ini yang Buckley Essence Toner, ini tuh fungsinya untuk meredakan peradangan, untuk mencerahkan kulit, terus juga untuk meremajakan kulit karena ada gluta tayannya juga. Kalau dia itu ada dua series, yang pertama itu yang Acne series dan yang Buckley series ini yang Essence Toner ini. Nah kalau misalnya kalian punya wajah berjerawat Pakainya yang series yang kayak gini Nah kalau misalnya kalian kayak aku Yang butuh menghilangkan bekas-bekas Noda Dosa yang ada di wajah Kalian pakainya yang Breakley Essence Toner Dan ini tuh bener benar Enak banget di kulit aku udah pakai Selama beberapa hari Dan itu bener benar enak menurut aku Aku tuh seneng banget Kalau sekarang Scarlett tuh udah melengkapi Segalanya, melengkapi produk skincare nya nah, karena aku udah kenalin ke kalian Breakly essence tonernya sekarang kita bakal ngebahas apa sih terkandung di dalam produk yang selucu ini sehingga aku tuh ngerekomendasiin ke kalian gitu daripada kalian penasaran kita langsung aja ke manfaat dan kandungannya langsung aja ke kandungan dari produk ini Nah untuk kandungan yang pertama itu dia ada vitamin C nya aku sambil bacain aja Nah seperti kita ketahui kalau vitamin C itu bisa untuk antioksidan, mampu mencerahkan kulit, meningkatkan produksi kolagen Terus di dalamnya juga ada glutathione dimana fungsinya itu untuk membantu mencerahkan dan melembabkan kulit Nah selain ada glutathione ada juga witch hazel extract ini tuh menurut yang aku googling bisa membantu untuk meredakan peradangan yang ada di kulit Pes ini udah tertarik belum? Kalau ini tuh bener-bener bagus banget Bisa mengatasi wajah-wajah kita yang sedang meradang Jadi untuk uh, menghilangkan bekas-bekas noda merah kayak gitu Bisa pakai toner essence ini Terus di dalamnya itu juga ada allantoin uh, Setahu aku allantoin itu bisa melembabkan dan mengurangi iritasi pada kulit Nah ini tuh bagus banget guys Benar-benar cocok, lah ya, buat kulit aku sesuai yang aku butuhin juga. Terus di dalamnya juga ada propolis ekstrak Ini tuh bisa bikin tekstur lebih halus dan kenyal Terus ada juga niacinamide Ini tuh untuk mencerahkan dan melembabkan kulit Bagi kulit kering ini tuh bagus ya guys Karena bisa melembabkan sesuai dengan kandungannya Kemudian ada grab waternya Ini tuh bener-bener bagus ya guys Untuk menenangkan kulit Jadi supaya kulit kita tuh nggak stres. Keren banget nggak sih? Sekecil ini tapi punya kandungan yang luar biasa banyak banget Dan ini tuh sesuai dengan yang kita inginkan untuk membantu merawat kulit kita Gimana kalian udah penasaran belum pengen cobain Karena ini tuh sebagus itu dan aku udah coba bener-bener enak banget di kulit Nah itu kandungannya Nah sekarang kita bakal bahas gimana sih urutan cara pakainya yang baik dan benar Nah, untuk urutan cara pakainya itu yang pertama yang ini pakai yang facial wash. Kalau misalnya sesuai dengan urutan dari Scarlett ya, eh guys, pakai yang ini. Punya aku tuh udah habis karena tadi udah aku pakai. Kemudian kalau misalnya kalian udah pakai yang facial washnya itu, terus pakai yang si toner ini. Kalau misalnya udah bersih ya, udah bersih wajahnya, terus udah kering, terus kalian bisa pakai ini Kalau tonernya udah meresap, kalian tinggal, lang tinggal langsung pakai serumnya Nah di sini aku pakainya yang Bradley Ever After, karena aku cocoknya pakai yang Bradley Ever After sesuai dengan kebutuhan kulit aku Dan kalau misalnya serumnya itu udah meresap juga, langsung aja kalian pakai krim wajahnya yang ini ya guys kalau itu ada dua yang night dan day jadi terserah tergantung waktunya kalian pakai yang mana jadi tinggal kalian ganti aja kalau siang pakai yang siang kalau malam pakai yang malam gitu seperti yang aku bilang tadi kalau serum terus facial washnya itu aku udah review jadi kalian tinggal nonton aja videonya di bawah nanti aku bakal tempelin linknya biar kalian bisa langsung nonton nah kalau misalnya kalian udah nyoba kalian silahkan komen di bawah untuk sharing sharing apa aja pengalaman kalian selama memakai toner ataupun produk-produk dari Scarlett, apa aja gitu kelebihannya atau kekurangannya nah sekarang kita kembali lagi bersama toner essence ini kita bakal bahas tentang teksturnya nah ini tuh untuk teksturnya sendiri cair ya, enak banget di di kulit dan itu nggak berat karena aku udah pakai berkali-kali <laughs> ini tuh bener-bener cair dan nggak ada aroma-aroma menyengat gitu jadi enak banget, aku nggak pakai kapas guys, jadi aku pakai tangan aja karena aku lebih suka kalau ke kapas itu dia lebih nyerap ke kapas daripada ke tangan aku tadi udah cuci muka loh ya jadi ini langsung di-apply aja di kulit Jadi itu lebih gampang gitu loh Jadi nggak bener-bener enggak ribet lagi Jadi kita tinggal apply Tuh diratain Ini tuh rasanya ringan banget di kulit Wangi juga nggak menyengat Sekali apply aja tuh rasa coolingnya tuh udah berasa banget di kulit Selama aku pakai, coolingnya itu bertahan selama 5-10 menit Bahkan aku sampai pas pakai uh, serum sama krimnya aja tuh masih berasa guys Ini tuh enak banget, bener-bener sesuka itu aku sama si produk-produk dari Scarlett ini bener-bener enak Setelah dipakai pun dia masih ninggalin efek-efek glowing gitu Lihat deh, kalian pasti lihat kan bener-bener adem, ini tuh aku ngerasanya bener-bener cooling banget di kulit aku dan relax aja gitu rasanya, kayak enak deh pokoknya, cobain deh kalian nah selain itu juga, ini toner walaupun dia udah kita apply kita tuh nggak bakal berasa tebel, kalau misalnya kita pakai serum, terus pakai krim lagi ini tuh nggak bakal lengket, enak banget di kulit dan rasanya tuh masih berasa gitu loh, kayak cool-coolnya gitu jadi enak banget dan nggak bakal bikin males untuk ngelapisinnya lagi dengan skincare yang lain Nah, berhubung kulit aku itu normal, kalau aku sih biasa aja kalau misalnya aku lapis tuh nggak ada rasa apa-apa, nggak -apa, berasa kayak uh, tebel atau gimana, nggak. Tapi buat saran sih buat kalian yang mukanya tuh berminyak, kalau saran aku lebih baik kalian tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebel, takutnya nanti ngeblok pori-pori kalian, ntar bisa nungguin jerawat dan sebagainya justru jadi ya sesuai kebutuhan kulit kalian ajalah ya untuk pakainya gitu dan yang aku rasain setelah pakai toner dari Scarlet whitening ini The Essence toner ini aku tuh ngerasa kulit aku lebih kenyal lebih lembut dan lebih seger aja gitu dirasanya nah pas sekali pakai itu langsung berasa kayak glowing gitu langsung kelihatan glowing tapi semua Uh, produk kalau yang udah badan pom itu pasti tetap bertahap, nggak langsung glowing gitu. Kalau misalnya langsung glowing itu tuh pakai mercury atau hidrokinon. Tapi kalau produk dari Scarlet Whitening ini semuanya hampir semuanya itu tuh bener benar udah aman, sudah badan pom juga. Terus harganya cuma tujuh puluh ribuan per item. Dimana dalamnya juga dari satu kemasan itu sudah mengandung banyak apa uh, namanya manfaat dan benar-benar dibutuhin sama kulit. Tapi ya itu, kalau misalnya kita pakai nggak langsung glow up, nggak langsung bener-bener wow ga. Cuman dia sedikit-sedikit bertahap kayak gitu, tapi pasti gitu loh. Nah untuk di aku hasilnya itu bener-bener bagus menurut aku, cocok di aku dan nggak ada nimbulin efek-efek apapun. Nggak tahu kalau di kalian, tapi kalau misalnya kalian pengen nyoba silahkan dicoba. Tapi kalau misalnya kalian ngerasanya nggak enak, ya udah nggak usah dipakai gitu, berarti kalian nggak cocok gitu. Tapi kalau di aku, ini tuh benar-benar bagus. Dan buat kulit sensitif kayak aku tuh aman gitu loh guys. Jadi nggak berasa efek-efek yang bikin takut untuk dipakai. Nah saran juga nih kalau misalnya kalian itu pengen pakai produk dari Scarlett, kalau bisa tuh serangkaian supaya lebih efektif dan lebih cepat kelihatan hasilnya gitu loh guys. Jadi nggak setengah-setengah supaya lebih efektif aja gitu untuk mendapatkan kulit yang sehat. Nah buat kalian yang sering gonta-ganti skincare tapi nggak ada efek sama sekali, cobain deh kalian pakai tonernya dulu, terus baru pakai skincare yang biasa yang kalian pakai. Nah untuk skincare itu sendiri, uh, untuk toner itu sendiri, dia itu bisa ngebantu banget untuk penyerapan skincare ke dalam kulit gitu loh. Jadi lebih mempermudah membantu kulit untuk menyerap. So, itu aja video aku kali ini untuk uh, produk dari Scarlett ini harganya cuma. Rp75.000 per item ya dari krim wajah dari toner dari serum dari Glow Taming serum pokoknya semuanya cuman Rp75.000 dan kalau misalnya kalian pengen order langsung aja order di sini dan kalian bakal dapatin produk yang original yang benar-benar aman yang enggak bakal tipu-tipu dan enggak KW guys ya langsung aja order di sini bisa via Shopee, bisa via Line, dan kalian uh, ataupun Instagram, kalian langsung aja ke sini. Dan produk dari Scarlet udah bebas dari Mercury dan hidrokinon yang efeknya tuh gak baik buat kulit ya. Kalau uh, Mercury sama Hydroquinone itu, jadi kalian pastiin skincare kalian itu tidak mengandung Mercury dan Hydroquinone, yaitu pakai aja Scarlet langsung. Oke, okay? dan itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye